Euro, USD bullish, hati-hati potensi koreksi. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang menembus resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.30015 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.29802. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 April tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08